Baiklah persahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya akhirnya kita mendapatkan vitamin tipis-tipis persahabat -tipis, ya kita keunikan pertama aja nih tentunya ada live instagram dari Bang Derry kita lihat persahabat ya dalam live tersebut ada Abang Rizky Bilar kesenangan kita nih persahabat ya yang selalu tampil sangat keren dan ganteng sekali persahabat ya tentunya ini di lokasi Sinetron JWB. Mudah-mudahan syutingnya malam hari ini diberikan kelancaran dan setiap bambilan diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam postingan sebut juga tentu terdiri post oleh akun Instagram Lesla Love underscore yang mana tentunya. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Di dikatakan vitamin setidik katanya ya. Tentunya banyak tanggapan dan respon dari para fans ya, nih, dari akun Instagram. Ini ke Kusuma Dewi yang berkomentar jangan kebanyakan ngemil lagi ya Kak, molar lagi entar du. perhatian banget nih sama idolanya Persabats ya. Semakin banyak yang selalu support dan mendukung buat hubungan idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada info seputar lidah malam hari ini Persabats ya. Kita dapatkan info langsung dari Bu Harsiwi di akun instagram pribadinya Bu Harsi menginformasikan bahwa Lida malam hari ini akan kembali hadir di top 21 grup 3 persahabat ya jam setengah sembilan malam nih tentunya idola kesayangan kita Lesti dan Rizki Bilar. Malam ini absen kembali persahabat yang tidak hadir kita lihat aja dalam caption yang dituliskan. Di situ Bu Hasil mengatakan para juri yang selalu siap untuk memberikan standing ovation Untuk para duta yang berhasil tampil memukau dan mencuri perhatian para juri malam ini akan ada King Nassar, Mami Dewi Persik, Nita Talia, dan tentunya Reza Zakaria serta Fashion gurunya ada Yosep, Duarsono bersahabat ya Nama Lesti tidak tercantum bahwa Lesti ke Kejora malam hari ini kembali absen Also juga tentunya Rizky Billar tidak tercantum persabatan di situ ada Abir Ramzi, Gilang Dirga Yan Hakim Hakim, Lidarara, Ruben Onsu dan Ji Rayut Deam ofisial Official Mudah-mudahan saja tentunya besok malam ada idola kesayangan kita persabatan ya tampil di acara konser Lida 2021. Kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Dan untuk kabar terbaru malam hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia bersahabat yang baru saja di update channel Youtubenya Abang Bilar nih Tentunya ini adalah prank kepada Fali Akbar bersahabat ya aduh yang tentunya menunggu vitamin kejutan bahagia ini silahkan mampir ke channel Youtubenya Abang Bilar Karena di situ tentunya Bang Fali Akbar sampai nangis di prank oleh Lesti dan Rizky Bilar bersahabatnya pranknya Tentunya Valdi Akbar dikeluarkan dari manajemen persahabat ya. Ini tentunya luar biasa kerennya persahabat Yang belum nonton silahkan nonton persahabat ya Tentunya kita salpok banget sama Lesti dan Rizky Bilar yang duduknya sampingan tuh Aduh cute dan manja banget persahabat ya bang Fali Akbar hanya bisa menunduk Dan tentunya menangis persahabat ya ketika ingin dikeluarkan oleh Rizky Bilar Kejutan bahagia ini tentunya kita dapatkan langsung di channel youtube nya abang Bilal silahkan mampir tentunya kita tunjukkan kekompakan kita mudah-mudahan bisa trending bersahabat ya Amin ya Robbal Alamin mudah-mudahan juga kita mendapat kejutan selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia dari Lesti dan Risti Bilal tunggu saja info dan kabar terbarunya ini do informasi di malam hari ini Bersahabat. bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh